Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, Semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Terkenalkan nama saya Pak Bambang Rosmanto. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang tes Baum, tes Baum atau tri tes. Nah. Apa itu tes baum? Mari kita bahas terlebih dahulu uh, tes baum. Tes baum adalah satu tes kepribadian. Bagaimana seperti tes warteg yang, uh, yang biasa diberikan oleh calon karyawan. Yaitu tes ini adalah tes menggambar pohon. Artinya, Peserta diminta untuk menggambar pohon yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana karakter sifat watak seseorang calon karyawan atau e, seseorang yang akan dites, sehingga akan tahu bagaimana kepribadian calon karyawan itu. Nah, biasanya di dalam... Tes, setiap tes itu ada tugas atau instruksi ya instruksi Nah, di dalam tes gambar pohon ini instruksinya biasanya adalah gambarlah pohon secara bebas pada kertas yang sudah disediakan durasi waktu yang diberikan kepada calon atau peserta tes itu adalah kurang lebih sekitar 5 sampai 10 menit nah Bagaimana atau tip untuk menggambar pohon? Nah, jangan merasa kecil lagi bahwa saya tidak bisa menggambar, saya kurang atau sulit untuk menggambar, saya malu untuk menggambar, dan lain sebagainya. Nah, saya akan memberikan tip dan trik bagaimana untuk bisa menggambar pohon yang baik, atau sesuai dengan kriteria eh, penilaian. Nah, sekarang kita lihat video berikut ini untuk menggambar pohon. Langkah ada beberapa tip yang perlu kalian ketahui. Pertama, kalian tulis nama dulu, ya. Nama kemudian di situ nomor tes dan hari tanggal, hari tanggal tanggal tes itu ya, tanggal tes. Kemudian setelah itu kalian balik, ya, kalian balik. Kemudian kalian mulai bisa mulai dari akar dulu di bawah nah, seperti ini, ya. Usahakan kalau kalian gambar itu kertas kertasnya dalam kondisi bersih ya kondisi bersih tidak kotor ya yang tidak kotor jadi jangan banyak menghapus ya ini seperti ini oke ini kalian tip berikutnya gambar kalian itu tidak boleh pohon-pohon uh, yang agak keras termasuk ini apa pun pisang penis ya penis itu itu nggak boleh termasuk gambar apa itu selain ada pisang bambu kemudian tebu itu juga enggak boleh kemudian tip berikutnya kalian di dalam menggambar kalian tidak nanti kalian usahakan yang berkambium ya jadi kalau kalau misalkan kalian itu gambar bekas potongan ini harus ada uh, seperti ini ada kambiumnya ya ini nah ini kemudian tip berikutnya tip berikutnya kalian setiap ranting setiap ranting ini gambar ada daunnya Ya, ada daunnya. Usahakan daun. Kalau misalkan kalian hitung gambar pohon mangga, ya. Minimal yang kalian gambar itu sesuai aslinya, ya. Sesuai aslinya. Jadi kalian gambar pohon mangga ya, bagaimana pohonnya? Daunnya. Ya, daunnya seperti ini. Jadi kalian tidak sesuaikanlah, ya jadi jangan sampai kalian gambar pohon mangga tapi ternyata kalian itu gambarnya ternyata yang kalian gambar itu adalah gambar kelapa nah ini justru pohon kelapa nggak boleh dalam tes baum ini ya. kemudian termasuk beringin itu itu nggak boleh ya jadi nggak jadi usahakan gambar-gambar itu nggak boleh ada gambar yang pohon beringin paling tidak berkambium, punya kambium ya nah ini jadi jadi ada daunnya ya ada daunnya kemudian ya daun seperti ini ya usahakan ya kalian gambar pun ada daun-daun seperti ini kemudian usahakan gambar yang ada buahnya ya jadi kalian tadi gambar pohon mangga otomatis buahnya juga ya, ada ada buah mangga seperti lah seperti ini kan uh, musim-musim mangga jadi kalian bisa melihat ya di sekitar kita ini ada buah-buah mangga nah, ini jadi usahakan kalian gambar ada buahnya ada daunnya ya jadi kalian akhirnya nilainya pun bisa bisa uh, bisa maksimal ya seperti ini jadi waktu memang sangat terbatas ya waktu memang sangat terbatas karena waktunya waktunya itu hanya ya sebenarnya tuh hanya lima menit untuk gambar ini gambar pohon atau dikenal dengan tree test atau gambar pohon Ya, ini waktunya hanya 5-10 menit nah, Usahakan Kalian itu nantinya Tidak ada masalah ya ngembar. Kemudian juga Kalian juga paling tidak Usahakan Semua Yang kalian buat ranting Ini ada daunnya Jangan sampai kalian membuat ranting ini enggak ada daunnya jangan ada ranting yang patah jadi artinya ranting yang patah itu ranting yang tidak ada daunnya ya tidak ada daunnya nah ini ranting patah ya ini daun kemudian ada buahnya jadi ada akarnya ya ini jadi usahakan ya Gambarnya, nah, ini jadi. ini ada diperjelas gambar buahnya seperti ini ya. Jadi, dan minimal saya memberikan trik dan tips seperti ini ya. Kalian semua nanti akan membantu kalian di dalam mendapatkan nilai yang baik jadi hanya jangan hanya sekedar gambar ada orang yang menggambar itu mungkin nah, itu kecil ya tapi bukan bukan yang dinilai bukan harus berwarna ndak karena nanti eh, di dalam membuat gambar pohon ini biasanya hanya pensil pakai pensil biasanya ya pakai pensil nah ini sebagai contoh seperti ini Ya, nah di dalam gambar kalian, paling ndak ada di tengah-tengah, jangan terlalu di samping kanan, jangan terlalu di samping kiri. Jadi, usahakan kalian gambar di tengah-tengah kertas, dan setiap ranting ini jangan berat sebelah, ya. Jangan berat sebelah. Jadi, kalau kalian banyak di kanannya, itu akan doyong ke kanan, itu nanti aturnya beda diusahakan kalian eh, gambar itu di tengah-tengah jadi antara kanan dan kiri itu eh, seimbang, nah itu yang diharapkan di dalam menggambar pohon nah, seperti itu, ya eh, saya rasa demikian kalau mungkin kalian menemui kesulitan di dalam menggambar Uh, apa ini pohon atau istilahnya adalah test baum atau tree test jangan segan-segan untuk bisa memberikan komentar komentar pada saya atau memberikan ya, masukan pada saya karena di sini memang paling tidak saya berupaya memberikan ini supaya nilai kalian bisa maksimal ya seperti ini terima kasih cara menggambar mudah kalian tidak menemui suatu kesulitan demikian uh, cara untuk tip dan trik, trik untuk menggambar pohon uh, sekiranya saya memberikan tip ini, mudah-mudahan kalian bisa menggambar pohon dengan baik, sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh instruktur ya struktur hingga kalian dapat nilai maksimal ya dan untuk barangkali kalian yang merasa kesulitan atau bisa dikomunikasikan kepada kolom komentator saya kira demikian dulu terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.